Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi bersama Kakak di sini di IHMPT GPB Shalom Depok. Sebelum kita beribadah, Kakak mengingatkan adik-adik untuk siapkan hati, pikiran, serta tempat yang nyaman untuk beribadah. Nah, dan jangan lupa Alkitabnya disiapin ya, adik-adik. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Puji syukur kepada Tuhan karena berkatnya yang kita terima pada hari ini. Kita boleh bangun dan beribadah PT hari ini. Kayu sih apa kabarnya? Pastinya baik Kak. Gimana nih Kak Gracia, apa kabar? Puji Tuhan, baik Kak Yosi. Adik-adik, apa kabar? Semoga kita selalu di dalam pernyataan Tuhan dan diberi kesehatan. Nah, sebelum memulai ibadah PT hari ini, kakak mau kenalin nih kakak-kakak yang bertugas pada hari ini. Untuk pelayan firman ada Kak Brandon dan ada pemain musik Kak Calvin dan Kak Marcel. Dan juga kami berdua nih pastinya, Kak Gracia dan Kak Yosi sebagai liturgos. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh ini mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik kita mau angkat nyanyian pembuka dari Kidung Mudang Budi 33. Terpujilah Allah hikmatnya yang besar sambil bangkit berdiri ya. kita puji Tuhan dengan menaikkan mazmur pujian dari Mazmur 5 ayat yang pertama hingga yang ke 9 yang menyatakan Mazmur 5 ayat 1 sampai 9. Doa pada pagi hari untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong Ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. orang jahat tak akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu, engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu. Sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu karena struku ratakanlah jalanmu di depanmu. Adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Kablenden akan membagikannya bagi kita semua. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 53, bait yang pertama hingga yang kedua, Tuhan Allah telah berfirman. adik-adik selamat hari Minggu bagaimana kabarnya hari ini kakak harap kita semua baik-baik saja ya Kakak sekarang mau mengajak adik-adik untuk mencoba memahami dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan Yang terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayat 7-17 1 Yohanes 2 ayat 7-17 Sudah terbuka kitabnya? Kalau sudah mari kita berdoa Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik terima kasih Bapak karena pada saat ini engkau boleh Menyertai kami untuk kami boleh mengikuti HMPT pada hari ini. Bapak yang baik, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firmanmu, kiranya firman ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba yang akan membagikan sebagian dari firmanmu, kiranya segala sesuatu yang keluar dari mulut hamba, itu semua boleh sesuai dengan perkataan Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 7-17 Beginilah firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari surat Yohanes yang pertama, pasal kedua ayat 7 sampai 17. Perintah yang baru, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu, ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepadamu telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya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 Hai Bapak-Bapak, Karena kamu telah mengenal dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, Hai orang-orang muda, Karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, Hai anak-anak, Karena kamu mengenal Bapak. Aku menulis kepada kamu, Hai Bapak-Bapak, Karena kamu mengenal dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, Hai orang-orang muda, Karena kamu kuat, dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah adik-adik, judul pembelajaran kita hari ini yaitu mengasihi dengan benar. Adik-adik tahu tidak sekarang tanggal berapa? Ya, sekarang tanggal 14 Februari yang juga dikenal dengan hari kasih sayang sedunia. Kitab 1 Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes adik-adik. Ia mau mengajarkan kita tentang kasih. Salah satu contoh yang dilakukan oleh Rasul Yohanes adalah dengan menggunakan sapaan yang penuh kasih. Ada di ayat 7, yaitu saudara-saudara yang kekasih. Nah adik-adik, di sini Rasul Yohanes mau berbicara tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh orang percaya, yaitu kita harus saling mengasihi sesama kita. Bagi Rasul Yohanes, perintah mengasihi ini adalah perintah lama adik-adik yang terdapat di dalam kitab Imamat 19 ayat 18 yang berbunyi, Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Namun demikian, perintah ini juga merupakan perintah baru adik-adik yang terdapat dalam Yohanes 13 Ayat 34 yang berbunyi, "Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Melalui doa ayat tadi, kita sebagai pengikut Kristus disadarkan bahwa kasih akan sesama tidak cukup hanya diketahui saja, cuma diketahui ataupun cuma dipahami. Tetapi kita harus terapkan itu juga dalam kehidupan kita adik-adik. Bagaimana sih kak caranya agar kita bisa menerapkan kasih kepada sesama? Rasul Yohanes memberitahukan kita bahwa kita harus terlebih dahulu hidup di dalam kasih Kristus. Nah adik-adik, Rasul Yohanes mengidentikan kasih itu dengan terang. Sedangkan kebencian itu dengan kegelapan. Kenapa sih kak harus diidentikan dengan terang? Karena terang dapat melawan kegelapan. Kita adik-adik yang hidup di dalam kasih Tuhan harus mampu menjadi terang dimanapun kita berada. Menjadi terang berarti kita mau dan mampu untuk mengasihi sesama kita. Kita mengasihi sesama kita dengan tidak membeda-bedakan. Rasul Yohanes pun mengingatkan kita untuk tidak hidup dalam kegelapan. Hidup dalam kegelapan artinya kita tidak saling mengasihi sesama. Sebagai contoh, kita membuli teman kita ataupun kita membenci sesama kita adik-adik. Adik-adik harus ingat bahwa hidup dalam kegelapan bisa berakibat buruk loh bagi diri kita sendiri ataupun orang lain. Nah adik-adik, mengasihi bukan hanya untuk sesama kita saja loh, tetapi kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik tahu tidak salah satu pemberian kasih yang paling besar yaitu kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib merupakan bentuk kasih Allah kepada kita dengan tujuan untuk menebus dosa manusia. Nah, adik-adik, karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, maka sekarang kita pun harus mengasihi sesama kita dengan tulus. Di hari kasih sayang ini, Kakak mau mengajak adik-adik nih untuk mengasihi. Adik-adik bisa memulainya dengan saat teduh tiap pagi yang adik-adik bisa ikuti di Selamat Pagi Teruna dan rajin untuk mengikuti IHMPT. Ini sebagai bentuk kasih dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik juga bisa mengasihi mama, papa, ataupun keluarga dengan cara membantu pekerjaan di rumah, jangan cuma males malasan aja, ataupun kita tidak melawan orang tua. Bentuk kasih kita kepada sesama bisa juga dengan berteman dengan siapa saja dan tidak membuli teman kita. Yang artinya adik-adik, kita harus semakin mengenal Allah dalam kehidupan kita. Hidup seperti Kristus itu artinya kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita juga mau memberitakan dan menyebarkan firman Tuhan. Kesimpulan dari renungan hari ini yaitu kita sebagai orang percaya yang hidup dalam kasih Kristus harus mampu untuk menjadi terang dimanapun kita berada. Dan kita harus mengasihi Tuhan dan sesama kita. Jangan menjadi sama dengan dunia ini. Tapi, kita harus memiliki sikap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Adik-adik, di tengah situasi pandemi seperti ini, kakak mengingatkan kalian untuk menjaga kesehatan selalu ya. Kalau nanti diajak nongkrong sama temen, mending nggak usah dulu deh. Sama seperti pesan 3M. Jangan lupa mencuci tangan, selalu memakai masker, dan menghindari kerumunan. Nah adik-adik, kakak -adik, berharap apa yang kakak bagikan hari ini boleh menjadi kabar dan ajakan yang baik untuk adik-adik ya. Selamat melayani. Yuk kita tutup pemberitaan firman Tuhan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih Bapak karena pada saat ini kami boleh membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan firman dan renungan yang boleh kami dengarkan pada saat ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Allah kami akan melanjutkan aktivitas kami dan kami akan melanjutkan ibadah ini, kiranya Tuhan Yesus boleh berkati dan Tuhan boleh sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Brendan sudah membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Gita Bakti 49 Kasih Pasti Lemah Lembut. Terima kasih. Dengarkan bersama-sama warta PTU yang akan disampaikan. Nah, bertemu lagi sekarang bersama kakak di sini. Sekarang kakak akan membacakan warta untuk minggu ini. Yang pertama, kakak mengucapkan terima kasih kepada kakak layan yang sudah bertugas di minggu ini. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Yang kedua, kakak mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik layan dan kakak layan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati selalu. Dan yang ketiga, adik-adik bisa memberikan kritik dan saran melalui link di bawah ini. Yang keempat, adik-adik juga bisa memberikan persembahan melalui QR code. Bisa lewat OVO, GoPay dan lain-lain. Dan yang kelima, jangan lupa terus ikut SPT tiap hari Senin sampai hari Sabtu jam 5 pagi di channel YouTube GPB Salem Depok. Demikian warta PT, Tuhan Yesus memberkati adik-adik ibadah PT pada hari ini sudah berakhir namun waktu kita semua untuk memberitakan Injil Kristus baru saja dimulai sebelum menutup ibadah kita Mari kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat 424 bait 1 dan 2 Yesus menginginkan daku Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Untuk menutup ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak karena pada saat ini kami boleh menyelesaikan IHMPT kami pada pagi hari ini ya Bapak. Kiranya Tuhan setiap pujian yang kami naikkan, setiap doa yang kami naikkan, dan sebagian kecil dari firmanmu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berdoa untuk... Perekat PT. Shalom Depok ya Tuhan, kami mau berdoa untuk adik kalian kami, kiranya Bapak mereka boleh semakin rajin lagi untuk mengikuti IHMPT, dan mereka mau untuk bersatu edus setiap paginya Bapak untuk memulai hari mereka. Berkati kami juga sebagai kakak layan ya Tuhan, kiranya kami boleh terus semangat, terus semakin giat lagi untuk melayani Tuhan di Perekat PT. Shalom Depok ini ya Bapak. Berkati adik layan kami dalam sekolah mereka ya Tuhan, yang boleh mereka jalani secara online ini. Kiranya hal ini tidak menjadi kendala bagi mereka ya Bapak. Tuhan boleh berkati mereka dalam mengerjakan setiap tugas dan ulangan mereka. Kiranya Tuhan Yesus boleh campur tangan di dalamnya. Kami mau berdoa untuk orang tua kami ya Bapak. Kiranya orang tua kami boleh terus sehat ya Bapak. Dan kami mau mengucap syukur atas orang tua kami karena mereka boleh menjaga dan membesarkan kami hingga pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami akan pulang dan menerima berkat daripada Tuhan.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 kita dulu selesai. Tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan lingkungan ya Adik-adik dan sebelum ber, dan selalu berdoa agar kita bisa kembali beribadah bersama di gereja. Ingat juga pesan Ibu ya. 3M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan menjaga jarak ya dan hindari kerumunan. Kami, Kami segenap kakak layan yang, yang bertugas pamit sampai, sampai jumpa Adik-adik. Selamat, selamat hari Minggu, Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.